Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Saat ini kami sedang di rumah makan Sawah Mastri, ya teman-teman. Untuk suasananya eh, cukup enak banget, ya, di sini itu, dan menunya juga enak-enak di sini, ya, teman-teman saya kesini itu dalam rangka berkunjung ke adik saya ya, yang berada di Klaten Jawa Tengah nah kebetulan saat ini saya baru banget ya di jemput adik saya itu di stasiun kereta api dan sebelum menuju ke rumah kami diajak oleh adik saya untuk mampir atau nyobain di rumah makan sawah mastri ini. Saat kami datang ke sini, pengunjungnya lumayan ramai sekali ya teman-teman. Ini ada beberapa mobil dari berbagai tempat daerah ya. Ada nah, dari Jogja. Inilah teman-teman suasana malamnya di rumah makan Sawah Masri yang banget bagi teman-teman yang mungkin sedang berwisata ke dekat-dekat area sini ya, ini tepatnya dekat-dekat Pramanan bisa mampir ke rumah makan sawah master ini maksudnya mager itu tuh gimana ibu karwan oh bawangnya cobain lebih dahsyat Ya. Kalau oh, ini terlalu manis. Yang kamu biasanya. Ini ya? ini. Oh, itu baru, -baru ini. Ini apa? Masih tahu. bisa ya coba coba <SILENCIO> <SILENCIO> mau menduanya. Hai, tungguan. Tapi, menduan yang paling enak, tunggu yang <SILENCIO> di <SILENCIO> sini dan di belakang. Khusus kayak mendung, kalau orang tua kita <SILENCIO> jualnya, ya, aja. oke, udah, sayaw kayak ini, ini kayak hmm? kayaknya nah, nah, ya. Ini beras air. Ini, nah, ini, ini. anak nah, beras kan? beras ya. Air ini normal, Eh, nah, orang nah. musim itu, kalau nah, kita kan terentak ini mah Ada yang berenang, ada yang apa ya, bisa irigasinya masih satu, Nah ini orang mono semua, eh dua orang tim yang berpikir. Dua ada berturut-turut makan bebek ini maka ya. Ini mau jarang eh, jadi Karena susah bebeknya di, di sini walaupun ada bebek, belum ada bebek ini loh Ini juga pernah ada sih? aku Halo. Padang Eng. Hmm. Eng. Nah. Oh, ya, <laughs> enggak udah. Tadi di kereta nggak boleh makan, jadi ini mampir dulu, Mak. Di sini kan dingin Awalnya jadi oh nung masih nung jalan ini nung masih ada di candi candi makan apa gue amang Anang, nah. hmm, hehe, Pak aspal bagiannya. Iya, black man. Nah, si nganteri kating siapa ngaisa, Nasannya nomor no. Eh, Oke. Siap. Are ai ya Hmm? eh, hey, Ada sarung dingin maksudnya nggak bisa tidur angin, dingin. Buh, sarung mana? Ada sarung. Sarung lagi, nggak cukup ini hmm. Awalnya loh pertama di sini loh bisa tidur dingin, dingin, hangat. Karena udin punya kipas. Kan Kalau malam kayak gini, di kamar itu kan harus pakai kipas. Hmm. Ini kan di malam dingin ini kayak di Bandung ini yang berarti berapa bulan? Ya, kanan okay. yang paling berapa bulan? Hah? Masa? Masa cepat banget berarti udah mulai coba lah. Ceka. Ini namanya tadi apa tuh tadi wedang wedang ubu. Wedang ubu.